Nah ya jadi yang disebut copywriting itu sebenarnya adalah semua tulisan yang mewakili produk atau jasa. Jangan sampai kita sebagai copywriter punya ego, aku gue bakal pakai kata-kata ini karena menurut gue ini kata-kata yang paling pas menurut gue kan. Padahal copywriting itu tujuan buat orang lain. Jadi orang lainlah yang pendapat orang lainlah yang paling penting.